halo sobat semuanya kembali lagi bersama truksen hari ini kita akan jalan-jalan sobat kita akan jalan-jalan menggunakan truk transformers dan truk putih baru sobat ayo kita jalan-jalan dulu sobat hari ini jalan-jalan baru sobat wah keren banget sobat kalian lihat itu sobat jalannya bareng jalannya agak rusak sobat tapi enggak apa-apa sobat kita jalan-jalan dulu karena tidak ada muatan juga oh lihat sobat truknya oleng sobat tapi enggak apa-apa sobat sobatnya sudah handal pada kek cantik itu wah keren kan sobat truknya tak jalannya enggak cepetan ya sobat wah kita memasuki jalan tol sobat wah keren sobat buatnya coba jalannya sekarang udah bagus sobat wah truknya mulai balapan sobat wah kalian lihat sendiri sobat wah kenceng banget jalannya sobat wah truk putihnya enggak mau ngalah sobat tapi transformannya juga enggak mau kalah enggak mau disalib sobat wah Genceng banget sobat. Wah sobat tuh masih pada balapan sobat. Wah, Wah. lihat itu sobat. Tubnya udah mulai oleng oh, sobat. Wah udah terjatuh kan sobat. Jangan dituruh ya sobat di rumah. Kita sudahi dulu ya sobat jalan-jalannya. ada sobat.